Selamat siang, ini membersihkan ini batu akik, video hidup, atau most Lihat ini, Anda bisa lihat ini untuk dimensinya. Kalau gini, ini uang Rp500 rupiah ya. Ini asli, ini kondisi di belakangnya. masih ini Oke ini batunya ini bisa beli tempat ya Terima kasih atas perhatiannya jika sekaliguskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh